Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Senin, 29 Agustus 2022, terpantau stagnan untuk cetakan UBS dan Antam. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp552.000 sama dengan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp500.000 sama dari perdagangan kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 999.000 sama dengan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 936.000 dari harga Sabtu, 27 Agustus 2022. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.754.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.587.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp 9.449.000. Sekian Harga Emas untuk tanggal 29 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.